satu darul naslum tentunya. Menemani santai Bagi kalian saat ini bang Bimin akan memberikan informasi menarik serta sidukan-sidukan vitamin manja bahagia nih dari pengantin baru Dede Lesti dan kakak Ansgie Bilar. Sebelum ke kabar selanjutnya, sahabat ya di sini kita lihat kabar bahagia yang kita dapatkan Alhamdulillah untuk lagu takdir cinta dari LST dan kakak Pilar ini sudah mencapai 6 juta viewers Mantap, luar biasa, tentunya Masya Allah dan Allah bersabat Alhamdulillah, congratulations untuk takdir cinta 6 juta viewers Alhamdulillah ini suatu kebanggaan untuk kita semua para fans, Alhamdulillah untuk lagu takdir cinta banyak sekali Diminati oleh banyak orang Amin Dan mudah-mudahan karya-karya dari Dede Lesti dan Kak Rizki Bilar Ini selalu booming dan trending Amin Ya rabbal Alamin Berikutnya Kita lihat persahabat yang sebelumnya Semalam ada unggahan dari IG nya Bang Bensi Kumbang Disitu mengatakan Ada sebuah kalimat yang dituliskan Malam Jumat jadwalnya main bola nih Yuk ah main bola katanya ya kita lihat juga persahabat ya Masya Allah ternyata benar nih Dedek Allah si Kejurah mengunggah sebuah postingan di IG-nya pribadinya Ada kakak Rizky pilar nih Yang ditemenin oleh istrinya yakni Kejurah, Ya ini sang Kejora persahabatnya ya Dede semalam menemani kakak Rizky Bilar Main bola persahabatnya ya Masya Allah senyumannya buat kita bahagia Ditemenin Tentunya oleh sang istri Semakin semangat aja main bolanya Para sahabat ya, makin cute Dan kita lihat, para sahabat dia semalam Para fans Tentunya mencari cidukan Vitamin manja dan bahagia Kembali lagi kepada zamannya, para sahabat ya <guluh> Mencari cidukan Masya Allah, Alhamdulillah kita mendapatkan Kebahagiaan semalam Dede Elesti kejora Tentunya temani suami tercinta Di sini kita lihat, para sahabat ya Dede Elesti memberikan sebuah minuman kepada sang suami, "Masya Allah, kita disuruh minum banyak." hihi katanya tuh, <guluh> "Perusahaan yang disuruh minum banyak sama Kak Santi, Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan secepatnya mendapatkan mobilnya." Perusahaan, ya, kita doakan yang terbaik untuk tidak pasti dan kakak Rizky Bila Keunggah berikutnya, kita lihat nih yang mencari sidukan di mana posisi dideklasi kejora semalam nih tentu perhatikan persahabat ya yang pakai baju hitam sudah perhatikan di berada panah ini adalah si cantik dideklasi kejora yang nonton di tribun persahabat ya Masya Allah di baku penonton tentunya lagi melihat lagi semangatin sang suami tercinta lagi main bola persahabat ya doakan selalu mudah-mudahan mereka bahagia dan kita selalu Support mereka bersahabat ya Unggian tersebut didipas kembali oleh aku Dalam Putih skor Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Dedek terpantau nemenin suami Yang duduk pakai masker putih Pas di belakang kakak ya Masya Allah bersahabat ya Selain suami abang-abang Bilar juga ikut jagain dedek Tuh bersahabat ya ternyata Selain suami tercinta Semalam juga Main bolanya ditemani oleh Kakak-kakak Tercintanya juga persahabat ya Bang Bobi Suarez mengunggah sebuah fosinya di tuh Ada Bang Dedi juga Masya Allah ada suami Kak Nova Luar biasa kumpul keluarga semalam Main bola bareng persahabat ya Masya Allah teman abang-abang tercinta ternyata Alhamdulillah Tentunya kedekatan keluarga besar Dede OST dan kakak Rizky bilang Ini semakin harmonis Alhamdulillah persahabat ya. Ini yang kita inginkan selalu bahagia Selalu rukun persahabat ya Dan selalu harmonis dan kita lihat keunggah berikutnya, ada unggah spesial dari Om Kevin ini. Semalam mengunggah sebuah postingan foto bareng di dekasi kejora ini terlihat di rumah ayah kejora persahabatnya. Dan kita lihat di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah nganten baru juga sehat. Yuk doakan sama kita semua biar teteh dede lez di kejora sehat walafiat, Amin amin amin ya robbal alamin, Masya Allah terbantau juga semalam di rumah ayah kejar apa sahabat ya silahkan tebak aja foto ini sebelum atau sesudah Dedek Lesti nemenin suami tercinta main bola tuh sahabat ya sesudah atau sebelum nih wow Senyumannya kita lihat semakin terpancar dari wajah Dedek Listi kejarah ini tandanya bahagia warsabat ya dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram Nelin Zen 2 mengatakan Sekarang kalau nyari vitamin kembali Kayak masa-masa PDKT Ketat banget WKWK Sampai pening lihat cidukan <laughs> Tentunya persahabat ya Kembali lagi ke masa masanya Kita mencari cidukan vitamin manja Dari dedek Lesti dan kakak ambil Yang penting bahagia, sehat Persahabat ya itulah yang kita inginkan Persahabat ya doakan Dan support terus untuk idola kita Berikutnya kita lihat juga ini juga persahabat ya yang kita cari nih Terpantau juga terlihat tuh Persahabat ya Deddy Lesti Lagi semangatin kakak Rizky Bilar main bola Masya Allah siapakah itu? Kayaknya tentunya persahabat ya Istri tercinta dari Rizky Bilar Masya Allah Tabarakallah sekarang sudah setia Persahabat ya kemanapun Rizky Pilar di situ ada si cantik Dedek Lesti Kejora. Dan berikutnya kita lihat di sini ada unggahan special moment ketika di acara poles persahabat ya ketika Dedek Lesti tentunya ditanya nih apa sih permintaan sederhana Rizky Pilar terhadap Dedek Lesti Kejora. Lesti menyampaikan. Permintaan sederhana kakak Bilar kepada Lesti adalah yang penting makan disuapin dan bersama-sama Masya Allah persahabatnya <guluh> Mairi deh sama kalian berdua tuh dituliskan oleh Reina Melia Putri Leslar Sunda Masya Allah ya. Yang penting makan disuapin dan selalu bersama-sama itulah permintaan sederhana dari kakak Rizky Bilar kepada Dede LST. bersabat ya so sweet banget mudah-mudahan selalu bersama kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga mereka amin, kita masih menunggu cedukan vitamin bahagia selanjutnya tetap stay tune dan patungin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya ini informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar mau menurut ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh